Something about you feel so different Yeah, you mess me up inside It's like you're pasti masuk indonesia Mahindra Tar cocok jadi alternatif yang menginginkan Rubicon. SUV-B segmen jenama India Mahindra, Tar, pertama kali diperkenalkan di negara asalnya pada awal Oktober tahun 2020. Sebagai calon rival Suzuki Jimny, Tar yang juga bergaya boksi dikabarkan juga akan tiba di tanah air. Mahindra Tar pasti masuk Indonesia tapi kami belum bisa bicara kapan, sekarang ini terlambat karena permintaan di India banyak, ujar salah satu sumber terpercaya kami yang tidak ingin disebutkan namanya. Bicara mengenai harga bandrolnya, saat diluncurkan pertama kali mobil SUV kompak ini ditawarkan seharga 9,80 lah rupiah sampai dengan 12,49 lah rupiah atau sekitar 199 juta rupiah hingga 253 juta rupiah setelah dirupiahkan. like your Mengenai tampilan, SUV tangguh asal negeri Bollywood ini memiliki bentuk eksterior dan interior yang mirip dengan salah satu SUV asal negeri Paman Sam, yakni Jeep Wrangler dan Rubicon yang dijual untuk pasar Australia. Seperti yang bisa dilihat, pada tampilan eksterior mobil ini memiliki garis lekuk yang kaku dan tajam, pada bagian fascia, Mahindra Thar disematkan dengan lampu model bulat yang dipadukan grille berbentuk vertikal serta bumper yang kokoh dengan tambahan fog lamp di ujung bumpernya. Lampu sinyal berbelok untuk bagian depannya sendiri diletakkan di yang sejajar dengan lampu utamanya. Menengok bagian samping, mobil ini juga terlihat mirip dengan Jeep Wrangler yang mana mempunyai bentuk kaku, dengan tambahan over fender, footstep serta penggunaan velg R18 berkelir silver yang dibungkus dengan ban berprofil 255 65. Untuk bagian atap, serta pilar B hingga C nya mendapat sentuhan warna hitam yang terkesan begitu sporty, bergeser ke bagian buritan, Mahindra tar memperoleh bumper dengan tampilan kokoh serta stop lamp reflektor dengan pencahayaan berteknologi LED, sebagai ban serap sendiri ditempatkan di tengah pintu bagasi. Bergerak ke dalam, bisa dikatakan nuansa kabin mobil ini masih terinspirasi dari Jeep Wrangler yang terlihat kaku, namun tetap memberikan kesan mewah. Momentum kesan kokoh dashboardnya menggunakan desain bertumpuk di mana cengkeraman tambahan penumpang depan memberikan traksi saat berkendara di jalan berkontur, beberapa kontrol juga ditempatkan secara ergonomis di casing berukuran sedang, tepat di bawah kisi-kisi AC berbentuk lingkaran. Pada sisi pengemudi terdapat tampilan dashboard yang terlihat sporty dengan lingkaran merah beserta tampilan mid. Status Kendaraan dan Informasi Kemudi Mahindra TAR memiliki desain spok yang dilengkapi dengan beberapa kontrol yang terhubung langsung dengan sistem infotainment touchscreen yang mendukung Android Auto, Apple CarPlay, USB dan navigasi. Di sisi kanan kemudi, Anda juga akan menemukan beberapa tombol konfigurasi yang bisa digunakan untuk mengakses berbagai fungsi dan mengatur informasi di layar mid. trace you left me where no one can find me there's no sign of life out here i scream and it goes silent